luh ditarik aja ini dia udah nyediain beberapa lubang semua tapi kita pasangnya di tiga aja seperti ini. Jadi nanti langsung kita praktik di lapangan ya ini tarik nanti langsung kayak gini. Jadi ini fungsinya aman di tempat laha yang berbatu Eh kita hidupin dulu untuk dahulu seperti ini guys. Ini onnya ya untuk menggigitnya seperti ini. Baru kita tarik uh, tuasnya kalau ini cara menggigitannya. Nah, dia udah nyala. Kita langsung kerjain aja ya. Nah, untuk pakai pengaman seperti ini nih. Nah, seperti ini. Hukum satu